Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Virgo di bulan November tahun 2020 Selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Virgo di bulan November tahun 2020 Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Virgo di bulan November tahun 2020 Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing kategori zodiak Virgo di bulan November tahun 2020, pertama support energi kepada kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan, selanjutnya support energi di dalam kategori karir dan pekerjaan, selanjutnya support energi di dalam kategori hubungan asmara seorang Virgo. Di bulan November tahun 2020, jika kartu support energi sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak Virgo di bulan November tahun 2020 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan seorang Virgo di bulan November adalah Eight of Swords ataupun 8 pedang. Secara umum, Eight of itu diartikan tidak disarankan untuk membebani diri sendiri, tidak disarankan untuk mencari masalah sendiri. Ini terjadi dikarenakan seseorang tersebut membantu seseorang untuk memecahkan masalahnya namun membuat beban pikiran kepada dirinya yang berdampak negatif kepada kesehatannya sendiri. Jadi di sini menggambarkan kesehatan seorang Virgo di bulan November tahun 2020, kesehatannya sedang mengalami penurunan dikarenakan ia mendapatkan beban pikiran atas masalah yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri, atas masalah orang lain yang ia mencoba membantu, namun menjadi beban pikiran yang berdampak negatif kepada kesehatan seorang Virgo di bulan November tahun 2020. Jadi disarankan kepada seorang Virgo, baiknya perbaiki dulu diri sendiri, perbaiki masalah sendiri. Kemudian mencoba membantu memperbaiki masalah orang lain sehingga di sini tidak akan berdampak kepada kesehatan seorang Virgo di bulan November tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Queen of One. Secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan dalam artian ini adalah pasangan seorang Virgo ataupun orang terdekat seorang Virgo sendiri. Jadi di sini menggambarkan kesehatan seorang Virgo sedang menurun di mana yang menjadi beban pikirannya adalah salah satu rekan ataupun sahabatnya yang membuat seorang Virgo ingin membantu masalah tersebut namun menjadi beban pikiran kepada seorang Virgo dan satu lagi di sini menggambarkan supon energi ataupun seorang pasangan mendukung seorang Virgo agar mengontrol kesehatannya dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan November tahun 2020 jadi di sini ada dua gambaran, yaitu pertama yang menjadi beban pikiran dan menjadi masalah kesehatan seorang Virgo adalah seorang teman ataupun sahabat Virgo yang ia coba bantu untuk menyelesaikan masalahnya, dan satu lagi adalah seorang pasangan selalu mensupport seorang Virgo agar terus mengkontrol kesehatannya di bulan November tahun 2020, dan untuk kartu keuangan seorang Virgo adalah three of Pentacle ataupun 3 koin secara umum teropengkapel itu diaktika kestabilan keuangan sudah ia dapatkan kini ia menunjukkan kepada orang lain dengan cara membantu ataupun dengan cara mengajak orang lain hadir di dalam kehidupannya untuk melihat segi keuangan dan materinya jadi di sini menggambarkan keuangan seorang pirgo di bulan November tahun 2020 mengalami peningkatan yang dimana proses kestabilan sudah ia lalui dan di bulan November mati seorang pirgo akan mendapatkan keuangan yang meningkat, di mana seorang Virgo sudah mampu mengontrol pengeluaran dan pendapatan. Dan di sini, seorang Virgo akan membantu seseorang di bulan November tahun 2020, di dalam kategori hal keuangan dan materi. Dan di sini juga menggambarkan seorang Virgo akan mengajak seseorang untuk masuk di dalam kehidupannya, untuk melihat keuangan dan materi seorang Virgo di bulan November yang mengalami peningkatan. Dan untuk support energinya adalah... Page of Sword Secara umumnya Page of Sword itu diartikan seorang anak Jadi di sini menggambarkan keuangan seorang Virgo meningkat di bulan November Atas berkat doa dan dukungan dari seorang anak yang merupakan anak saudara Ataupun anak Virgo sendiri Dan untuk kartu dan pekerjaan seorang Virgo adalah Four of Wands ataupun empat tongkat. Secara umum, full of money didaktikan tentang tujuan, arah dan tujuan hidup, arah karir, arah pekerjaan. Dan di sini bisa dikategorikan memilih dalam pekerjaan ataupun mendapatkan pekerjaan, tawaran pekerjaan yang banyak, serta job yang besar di bulan November tahun 2020 dari seorang sahabat dan rekan kerjanya. Dan untuk karir pekerjaan seorang Virgo di bulan November tahun 2020, seorang Virgo harus menentukan arah tujuan hidup seorang Virgo menentukan tujuan karir kemana tujuannya dan seorang Virgo mendapatkan tawaran pekerjaan yang sangat banyak di bulan November di mana tawaran itu dari orang terdekat sahabat ataupun rekan kerjanya dan di sini juga menggambarkan karir pekerjaan seorang Virgo akan meningkat drastis di bulan November tahun 2020 yang dimana karirnya akan terdapat positif kepada keuangannya dan untuk support energinya adalah King of Pentacle. Secara umum, King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Virgo sendiri. Jadi, di sini menggambarkan seorang Virgo mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak di bulan November, yaitu dari seseorang sahabat yang usianya lebih tua dari seorang Virgo sendiri. Dan untuk kartu hubungan asmara, seorang Virgo adalah Ten of Cups ataupun sepuluh piala. Secara umum, Ten of Cup ataupun Sepuluh Piala menggambarkan kebahagiaan akan ia dapatkan di bulan November tahun 2020, di mana kategori hubungannya asmaranya sangat mendapatkan kategori harmonis, bahagia dan saling mendukung serta saling memotivasi di antara seorang pasangan bersama Virgo sendiri. Dan di sini juga digambarkan seorang Virgo akan mendapatkan keturunan, mendapatkan pasangan, dan mendapatkan kebahagiaan di bulan November tahun 2020 di dalam kategori hubungan asmara. Dan apabila seorang Virgo yang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 mana ia mendapatkan dukungan serta motivasi yang saling mensupport dengan seorang pasangan Virgo sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, the hero pen. secara umum, the hero pen itu diartikan adat istiadat tokoh agama, disiplin, dan saling pengertian. Jadi, jika kartu the hero pen kita gabungkan dengan kesehatan, seorang Virgo di sini menggambarkan seorang Virgo mengalami penurunan kesehatan, dimana di sini sebabnya adalah seorang sahabat. Dan di sini pengertian akan diberikan oleh seorang pasangan kepada Virgo sendiri. Dan jika kartu di Eropa yang kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Virgo, di sini menggambarkan seorang Virgo mendapatkan keuangan yang stabil dan keuangan yang meningkat drastis di bulan November. Atas doa dan dukungan dari seorang anak, yang dimana di sini adalah seorang Virgo, melakukan pekerjaan dengan cara disiplin dan penuh tanggung jawab yang berdampak positif kepada keuangan yang sedang meningkat. Dan jika kartu dehiroven kita gabungkan dengan kartu kartu pekerjaan seorang Virgo di sini menggambarkan, seorang Virgo mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak, yang besar di bulan November, yang dimana asal tawaran itu dari seorang sahabat yang lebih tua dari Virgo sendiri. Dan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang disiplin bekerja dan disiplin mengambil tindakan sehingga berdampak positif kepada keuangan dan kehidupannya. Dan jika kartu dehiroven kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Virgo di sini menggambarkan. Hubungan asmara seorang Virgo mendapatkan kebahagiaan dan jika yang single mendapatkan pasangan di mana mendapatkan dukungan dari pasangan Virgo sendiri yang merupakan The Hero Pen adalah sosok, -sosok seorang Virgo yang bertanggung jawab yang membuat pasangan Virgo percaya Dan memberi keyakinan yang penuh atas hubungan asmara kepada seorang Virgo di bulan November tahun 2020 Dan untuk angka keberuntungan seorang Virgo di bulan November adalah